Okay guys, hari ini kita kembali mancing di tempat biasa. Wah, mancing udah banyak. Oh, itu dia katari. Tuh spot kita hari ini, airnya lagi besar. Semoga gacor ya guys. Oke okay, selamat menyaksikan. Guys, spot kita hari ini. Itu mobil. Itu yang <tun> merah nggak ada. Airnya. Huh, <tun> Oh. iya ini wah langsung empat guys guys. ini guys strike dua guys second strike oh ini ambil ini strike kedua lumayan babon jadi ini masuk nominasi Masuk orang, nah, nah. <laughs> strik, <laughs> mantap guys, makin siang makin gacorin guys, iya, ini, lanjutan. biasanya udah gacor ya, ya. Oh, strike iya. lagi guys, ya, kan. yang di syuting yang gacol Lumayan babon, <laughs> sekali ini kena Sini <laughs> Sini dulu guys, <laughs> Lumayan babon, Ini pertanda yang gede, bentar lagi guys. Ya, yes, sistem PAPS, apa lagi? Tunggu saja. <laughs> Stifle. <laughs> Adangnya, guys. Getik. Yes. Apa punnya, guys. Yang penting, gacol, guys. Dapat indukan. Dari kawal, tuh, suking boleh. Ya. ini. guys. guys. <laughs> <laughs> Anak binyawak guys. empat guys strike-nya. <tuk> Waduh, strike mantap, guys. Dapat lagi, guys. pet merah guys mantap wah wow. ini baru nih kena sengket guys oh guys dua jari guys mantap mancing mujair mantap guys <laughs> set strike lagi benar punya usut lo <tuk> <mania> bro mantap <tuk> wow. mantap seh <tambah> <tambah> <tambah> keren bang ya tiga jari bang eh eh, eh, eh, eh. nafsu ah matikan lu ke kamera ya